cik-cik-cik balik lagi bersama tong spinner ini kita akan review game Get of Olympus kita akan mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini guys lo langsung gas kena cek kita main di bed berapa enaknya nih di hmm saya saya saya 2400 gas lah ya 2400 double jack aktif dulu kita langsung gas di 230 quick ya, seru Oh yang bertanya kita main di mana? Kita main di tapi 8000, Bosku. Situs slot tergacor tersoleh sampai rujak dunia Arab. Di sini WD berapapun pasti dibayar lunas, Bosku. Dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan berbagai layan eh Ber satu-satunya situs yang menyediakan cek rtp game gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri pastinya jadi buat kalian semua selalu sayangkan sebelum bermain selalu cek rtp game dan cuma di rtp lapar itu kalian bisa tahu rtp gamenya lagi gacor atau tonggar dan cuma di sini kalian bisa cek selalu tiap menit tiap detik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri tuh kita dapat sempak sentas sentasional yang mantap Cuk duduk gurih banget tuh dapat mantap-mantap di luar ini petai petir, petir mantap pecah mantap sampai 800.000 anjir anjir-anjir Rp8000 emang gak bohong cu RTP nya kalau emang lagi gacor ya gacor nggak kayak situs lain yang cuma tempelan doang kalau di sini mah kalau udah gacornya pasti gacor bosku jadi buat kalian semua yuk langsung gasken aja RTP 8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya seluruh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 Info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor besar ini ya seluruh. Karena di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, khususnya pola slot gacor linc besar ini. Maka dari itu yuk langsung gaskan aja ke grup ya, biar kalian tahu info slot gacor hari ini, khususnya pola slot gacor besar ini. Yuk seluruh, yuk bantu ramaikan grup ya, biar kalian lebih tahu pola slot gacor hari ini, khususnya pola slot gacor besar ini. Setiap harinya saya share di situ maka dari itu yuk bantu ramaikan grup ya ya sudah ya itu the game ya sudah ya hari ini kita ya udah mulai tanda-tanda Olympus gacor sih dari tadi dari awal udah kelihatan mau modal tipis eh pecah mantap di luar nyampe meledak 800an kan emang mantap cuk kita coba cocok-cocok manja dulu ya syukur kita bisa WD di atas sejuta lah ya lumayan juga sih kalau bisa WD di atas juta tapi kita lihat dan saksikan bersama Yes, kasih dong. Toc toc toc belum ada kah? Hmm, hijau kuning, tidak mau. Hmm, ayu dong, ungu mantap cincin seharusnya harusnya turun. Hmm. Oya oh buat teman-teman semua, yuk dibantu like, comment, subscribe nya, share share ke teman-teman kalian juga boleh karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor lotus besar ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor lotus besar ini, RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor lotus besar ini, info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor lotus besar ini ya seluruh karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola soldier Olympus hari ini setiap harinya buat teman-teman semua maka dari itu yuk dibantu like comment subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga boleh ya slur biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola soldier hari ini khususnya pola soldier Olympus hari ini pastinya ya seluruh ayo dong kasih yang manis-manis kasih yang mantap-mantap kasih yang guruk satu lagi di atas mahkota itu harusnya tutup Aduh lumayan ya kita dapat di b 3000 eh 2400 Yo, kasih paham yang manis-manis tunggu oh, merah jadi yg hijau sih harusnya turun nih mau di rumah uh, kuning sih kuning dong hijau Aduh tidak mau lumayan tambah 8 Yesus ya, Di awal-awal yang bagus hidung mesuruh mahkota jadi cuk petirnya mana cukup petirnya mana cuk Aduh sayang seribu sayang enggak dapet terjokap apa-apa hai dong tidak biru ungu um, um. mantap si kuning turun kuning turun hmm, cincin jadi cincin jadi hijau jadi atas hijau mahot Aduh bukan Cok Aduh Ayo dong Dor. Aduh belum ada tanda-tanda. Hijau. Itu. Hmm. Udah mantap nih ungu jadi enak nih. Cincin -cin jadi boleh us. Cincin -cin jadiin dulu ungu jadi boleh. Waduh, 13.000 yuk per Lumayan lah ya. slow 13.000 kali 1370. 170 lumayan-lumayan lumayan lah ya. Slow. Kita nikmati dulu super B-nya yuk. Langsung gaskan lagi. kelas, nih kasih dong lumayan 1,1 ya kita udah lumayan lumayan jb, -jb. mantap nih uh, anjir niatnya mau langsung tegas berhenti gitu langsung kabur eh malah masih ada petir kali 20 turun cuk kita coba putar-putar lagi lah ya kita habisin putaran ini nanti kita coba satu pola lagi kalau emang enggak ada tanda-tanda naik lagi kita langsung guys kan saja udah lumayan profit gua modal 120.000 dan naik 1,1 itu udah udah, udah udah mantap kali bosku udah dapat free spin lagi cu. yuk kasih dong kasih dong naik 1,1 1,5 boleh Aduh belum Aduh yuk cuo Aduh itu ungu, ungu ungu kasih dulu ungu Uh, mantap yuk atas petirnya mana cuk lumayan kali tiga pertama ya seluruh masih sisa 12 kali lagi yuk. Uduh mantap yuk ijo dong gak, yuk, ijo, kasih dong hijau kasih kuning boleh kuning boleh mantap kuning jadi biru jadi biru jadi uduh mantap merah turun dong enak nih merah turun enak nih Aduh yuk mahkota boleh mahkota boleh Aduh lumayan 12.000 kali 7 emang tuh gacor banget Cuk RTP 8000 langsung gas kena Cuk jangan ragu jangan bimbang ini kalau kayak gini Cuk langsung gas kena aja untuk ke RTP 8000 untuk link jurnya saya sematkan di pin komen ya seluruh Jumu mantap cincin jadi senak nih Aduh tidak Cuk Aduh tidak pecah lagi tuh lumayan kali sepuluh masih sisa sembilan kali lagi Yudho Heron Ijo biru boleh, biru boleh, yuk, um. gelas, aduh, gelas atas gelas kasih petir, lumayan kali tiga ya, seluruh ya, tiga belas, kali 13 7, lumayan 98.000 puluh ayo, masih sisa saja kali lagi, yuk, ungu boleh, aduh, biru ungu nanggung, hijau, kuning boleh, konek. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, biru petirnya mana aduh, aduh, biru biru merah boleh aduh, boleh biru aduh, aduh, mana aduh, Aduh, lumayan lah ya, suruh 200.000 kita udah bisa langsung gaskan WD di 1,3 ini. Terima kasih ya, seluruh yang menonton sampai akhir jangan lupa dibantu like, comment, subscribe-nya. Share-share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini. Saya otong spin pamit undur diri bye bye Salam jackpot.